Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini Dan pada video kali ini Saya akan memberikan tutorial Cara membuat VN status WhatsApp Dengan durasi lebih dari 30 detik Nah teman-teman, WhatsApp sekarang memiliki Fitur baru, yaitu kita bisa Membuat status WhatsApp dengan Menggunakan VN atau voice note Dan untuk contohnya seperti ini Untuk membuat status WhatsApp menggunakan VN, sebetulnya sama saja seperti Kita membuat status pada umumnya Yaitu di sini kita masuk pada bagian status Kemudian kita pilih icon pensil ini Nah untuk membuat status PN ini Kita harus mengupdate dulu aplikasi WhatsApp kita Karena kalau misalkan aplikasinya tidak kita update Kita tidak akan bisa membuat status PN ini Ataupun melihat status orang lain Dan untuk membuat statusnya di sini tinggal kita tekan saja mikrofonnya seperti ini Sama seperti kita membuat PN seperti biasa nah tetapi di sini kita dibatasi dengan durasi 30 detik saja teman-teman nah lalu bagaimana caranya agar kita bisa membuat status PN ini dengan durasi lebih dari 30 detik oke ini kita kembali dulu kemudian kita buang Nah jadi sebelum kita membuat statusnya, kita buat PN-nya terlebih dahulu Bisa dengan cara membuat PN ke orang lain ataupun membuat VN ke nomor kita sendiri Nah kalau saya lebih senang mengirim PN tersebut ke grup WhatsApp yang isinya hanya saya sendiri Jadi grup WhatsApp ini saya pergunakan untuk mengirim data-data pribadi saya Kemudian file-file penting yang harus saya simpan terlebih dahulu Oke, di sini langsung saja kita buat PN-nya seperti biasa dengan cara menekan tombol mikrofon seperti ini. Nah, di sini kita bisa membuat PN lebih dari 30 detik ataupun sesuai dengan keinginan kita. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin diumumkan melalui suara di status WhatsApp, teman-teman bisa menggunakan cara ini. Nah, oke, saya contohkan di sini: membuat PN dengan durasi kurang lebih satu menit seperti ini. Nah, kalau misalkan PN-nya sudah ada, langsung saja kita pilih VN ini, kemudian kita pilih "bagikan", lalu kita bagikan pada status WA seperti ini. Oke, kemudian kita cek kembali pada status WA-nya, dan PN status WA dengan durasi lebih dari 30 detik di sini sudah berhasil kita buat. Nah teman-teman jadi seperti itu caranya cukup mudah dan simple, silahkan boleh teman-teman praktekkan. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.